Baiklah persahabat untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini persahabat ya Kita lihat ada postingan spesial banget ya untuk kita semuanya Penghargaan Lesti di tahun 2022 Di ajang Kiss Award 2022 Yang pertama penyanyi dangdut wanita terkis Netizen darling terkis, hot mama terkis, pasangan baper terkis, pernikahan terkis, dan fans indesier terkis Lesti Lovers Wow, luar biasa Dan untuk ajang SCTV Music World 2022 Yang pertama penyanyi dangdut paling ngetop Yang kedua lagu dangdut paling ngetop Yang ketiga lagu pop paling ngetop Dan yang keempat kolaborasi paling ngetop Berikutnya di Telkomsel Award Muda Lesti, Alhamdulillah menang sebagai favorit solo senior Di ajang Infotainment World 2022 Bunda Lesti Gejora pun memenangkan kategori George's Mom, Celebrity of the Earth, dan Best Couple. Dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2022, Bunda Lesti memenangkan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, video klip dangdut terpopuler, dan lagu dangdut terpopuler. Di Ajang Jugs Indonesian Music Award Alhamdulillah, winner final lokal Wah, wow, Masya Allah Dan banyak sekali lainnya, persahabat ya, Seperti di Ajang Jux Indonesian Music Award Silet Award Dan DA Social Media Award Di DA5 2022 Dan Indonesian Music Award 2022 Dan tentunya, persahabat ya Hari ini ada Ajang Hip Award 2022 Dan sebagai artis paling ngehip, Semoga tahun depan makin-makin banyak penghargaan Yang didapatkan oleh Bunda Lesti Kita selalu menunggu karya terbarunya Lesti Kejiora Bismillah Mudah-mudahan cepat rilis Dan Bismillah juga Trending booming Amin Kemudian juga bersahabat ya, tentunya warga Konoha memang menantikan banget nih cidukan dan plusnya vitamin bahagia hari ini. Karena menunggu banget ya seharian cidukan-cidukan dari Leslar. Seperti yang diunggah oleh Bu Fir ini bersahabat, perhatikan deh. Speech kali ya hari ini, belum dapat cidukan padahal udah keliling semua planet. hebat. it's okay, yang penting Leslar family ibadahnya diberi kelancaran. Happy serta sehat damai sentosa Amin Masya Allah hanya doa baik saja yang kita berikan untuk lesal mudah-mudahan berjalan dengan lancar ibadah umrohnya khusyuk dan menjadi mabrur dan mabrur roh pastinya Amin. Dan untuk berikutnya juga bersama ya kita lihat di beberapa tanggapan komentar memang banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun Mama Leslam mengatakan, Iya Bu Fir, kita maklumi saja atau mereka kesankan ibadah. Insya Allah kalau ada waktu luang, Insyaallah Allah Papa Abang pasti kasih vitamin amin. Iya kan Pak Bos? Wah, wow, insya Allah banget ya. Doakan saja mudah-mudahan ada cedukan vitamin yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilal. Berikutnya juga persahabat, ada postingan dari Aldi foto ofisial. Wow, ini keren banget persahabat ya. Akhirnya foto-foto siapa papi muncul juga. Ini mengobati rasa rindu kita semuanya, masya Allah. Semakin keren, semakin ganteng. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat, cek langsung dari Jepang. Wow, terlihat ya keluarga Kak Nova, ada Omar Rosma juga ya, persahabat ya, yang malam hari ini sedang jalan-jalan di Jepang. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk oma Terlihat persahabat ya Omar Rosmaldewi sangat bahagia sekali di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besarnya Pak Pambi. Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan yang disuguhkan oleh Leslar dan keluarga besar. Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Jangan kemana-mana persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.